Eh, Jawa, orang luar sana bukan dibanggakan, jin dan setan yang dibanggakan, mereka sudah sampai ke bulan, ke matahari sana, ya. Itu yang kamu banggakan, kalau itu kau, apa, hmm, saya angkat tangan kau. Tapi kalau setan kau banggakan, hmm, kecil. Eh, hey, kawan, ya kalau kita di Papua, memang orang ini masih berpikir, ya. Tapi kalau di luar Papua, karena mayoritas, ya, orang ini tunjuk gigi, kawan. Salam dari saya, sama-sama dari Pak dari semua daerah kau bilang kodam yang kau banggakan untuk apa membanggakan setan goblok kau ya setanmu itu hmm, goblok jangan pamer ya masa minum kopi bisa masuk surga kalau minum whisky bagaimana, masuk mana lagi tuh hmm? kalau kopi kita minum, kita masuk surga kalau minum brandy, whisky, jenever, masuk dimana pak, tolong dijelaskan pak ya Sikit-sikit lapar, sikit-sikit lapar. lapar di Arab sana. Apa hubungannya? Sikit-sikit lapar, komentar goblok sekali kau dibicara. Hei, manusia kardus. Bodoh. Mulutmu kayak isap kontol. Nah, kalau saya, hmm, kena hmm, kue. Hmm, hmm. Ini, ya? Daunmu, hmm, ya kontol, hmm. Hei ibu, kau yang kapir ya Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak jelas Ada di Medina sana sampai sekarang ini ya Jangan kamu bangga Si Muhammad kerana mati di, di Mecca Jadi ya, batu, batu hitam di sana ya Jangan menyembah di batu ya Pak, nompong tanya ya Ada Adakah tertulis Nabi Muhammad masuk di syurga? Saya bertanya saja mungkin dia kurang apa ya atau dia ada sebab apa? Ada Muhammad itu dimana? di mana di sorga kan tidak? Hai kaum Muslim yang ada di Lampung berbahagialah kalian karena telah melakukan pekerjaan iblis. Semoga Tuhan memberkati kamu ya. tapi bertobatlah. Assalamualaikum sebelum... warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat. Uh, melihat cuplikan video penggalan video tersebut yang berada di akun tiktok yang saya ambil <laughs> oh my god cuman saya di sini saya tidak marah beliau oknum dari papua uh, mungkin nanti bisa saya kasih referensi di akhir video saya akan kasih referensi tentang uh, akunnya beliau yang seseorang yang berada di dalam video tersebut. Jadi eh, orang tersebut oknum seorang dari yang mengaku dari Papua menghina suku Jawa, terus menghina Palembang, menghina Al-Quran menghina Nabi Muhammad dan semuanya dicaci maki lah. <guluh> Cuman di sini saya nggak marah, maksudnya juga tidak baper ya. Saya maklumin tendensinya apa sih? Saya kan saya pelajari tendensinya orang ini apa sih? Terus motivasinya apa sih orang ini kok segitunya itu loh. Faktor kebencian atau faktor apa kok semuanya itu apa? Dikritisi gitu loh. Aku kira kan dari Jawa saja ternyata dari Palembang terus dari pokoknya banyak lah, semua suku di Indonesia kok itu cuman memang videonya nggak aku save, udah keburu kehapus gitu bukan hanya Jawa saja, tapi dari daerah-daerah lain juga. Gitu. Cuman saya masih belum sempat nge-save gitu. Lah, disitu kan saya pelajari apa tujuan orang ini kok melakukan seperti itu, pastikan ada tujuannya ada tendensinya, ada motivasinya ada modusnya modusnya itu karena faktor perbedaan ideologi perbedaan paham atau sebuah kebencian terhadap kelompok tertentu atau ada masalah pribadi sama personal menyebabkan Kelompok yang dia hatery, yang dia sasar itu. Ternyata ketika saya selidiki, ketika saya analisa secara forensik secara mendetail, ternyata beliau itu sedang fly dalam artian mabuk ya, mungkin mabuk kecubung atau mabuk arak ya mungkin ya. Karena kalau orang waras atau orang sadar mungkin tidak akan memberikan statement seperti itu. Tapi berhubung oknum yang dari Papua tersebut mabuk dalam artian terpengaruh oleh alkohol, mungkin ngeflenta itu arak atau tropikal lainnya, ya saya tidak menyalahkan. Wajar. Jadi cara-bicaranya ngelayung ngawur seakan-akan tidak dipikir endingnya resikonya dan dampaknya gitu terus saya lihat dari SDM nya mungkin juga seperti itu juga jadi saya maklumi dan saya di sini nggak baper saya juga tidak marah dan bahkan saya hanya senyum dan ketawa gitu loh. dan akun saya sendiri di tagin teman-teman saya, follower saya itu ribuan nge-tag ke videonya beliau ini supaya untuk saya lihat dan saya sebut beberapa videonya, videonya banyak banget. Tuh, ya saya berharap hal seperti ini tidak terjadi ya. Kita harus pintar-pintar bermain sosmed dan berhati-hati dalam berSosmed ya. Masalahnya kita sudah ada undang-undang itu. Eh. Baik kita Mosting baik kita ngetik, baik kita berkomentar atau mengunggah sesuatu itu kita harus berhati-hati gitu loh. Jangan asal-asal jeplak, jangan asal-asal ngablak, jangan asal-asal turah, jangan asal-asal nyocot jangan. Karena itu nanti akan berdampak buruk terhadap kalian. Perkataanmu adalah harimaumu lah itu ada istilah seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam bersosial media, buat teman-teman. Beda lagi sama penendang sesajen. Kenapa kok saya sampai ngerespon dan bahkan saya termasuk marah juga ya mengkritisi aksi penendangan sesajen yang di jiwo Lumajang Jawa Timur karena pelakunya dalam keadaan sadar dan itu ideologi. Dan itu pemahamannya, yang mungkin intoleransi ya. Nah ini aku marah, karena saya lihat SDM-nya, si penendang sesajen dia juga kuliah, dia juga sekolah, terus dia melakukan aksi tersebut dalam keadaan sadar. Nah ini saya marah. Beda dengan eh, beliau, oknum dari Papua ini, yang sudah menghina apa semuanya dihina deh. mulai dari agama, ras budaya dan lain-lainnya dihina dicaci maki cuman di sini saya tidak marah dan saya tidak baper kenapa? karena saya lihat itu karena pengaruh alkohol karena saya lihat dari sorotan matanya dari auranya dari gesturnya dari cara bicaranya itu tidak normal, dalam artian dia dalam kendali alkohol tidak sadar, saya maklumi itu Ya, buat teman-teman, di sini kita harus pandai-pandai bersosial media. Oke, gitu aja. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat.